proses penghancuran silikon kalau ini mas silikon bakunya Ori semua Bang ya Ori semua nah hasilnya bagus nih jadi awalnya awalnya aja udah lembut banget apalagi kalau sudah dihancurkan pakai mesin penggiling ini bahan bakunya ini bahan baku silikon sintetis yang buat bantal nah, masukkan ke sini dan Keluar seperti ini Menjadi halus banget, lembut banget Wow, keren Jadi isi lagi Gila, ini dagang itu pesanan orang. Kenapa Bang? Nah, ini barangnya beda. Ini lebih bagus ya? Rek. Oh, yang ini kurang ini. Iya, kurang. Tadi kalau yang ininya bagus bunyinya. Kalau yang ininya bagus ininya. Mau oh. memang sengaja dicampur anai. Di customer misalnya. Oh, jadi bisa dioplos, Bang ya. Kalau misalnya customernya mau yang lebih murah. Iya ini kan emang permintaan customer oh permintaan kalau buat jual bantal gak bikin gak Jid. bikin yang jelek Saya semuanya, semuanya yang bagus kalau buat sendiri yang bagus semua Kalo bang semua. ya oh ini kan permintaan customer oh, oh terkecuali customer. kalau kalau permintaan baru mau dioplos mau enggak gitu ya oke okay. proses penggilingan silikon sintetis isian Oh. ini kan murah 20 rack Pakai penempuh sini. Uh, ngeri juga, saya bang. Main-main di sini nih, ngambil gambar deket. <laughs> Hampir aja pegang, ya Allah. Allah ngeri banget nih listriknya. Uh. Mantap, mantap! Ini main salju ini Aduh main salju ini bang rasanya Udah pak